titik cicik balik lagi bersama Velvet Spinner hari ini kita akan review game Sweet Bonanza ya, hari ini kita bawa modal no 67.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini kita juga akan membedah bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya Slore. ini langsung kasih aja kita coba mencari profit-profit manis di Sweet Bonanza pastinya. Bos kita bawa modal receh receh-receh saja 67.000 kita coba cari buat saran slot gacor hari ini khususnya buat saran slot gacor duit warna hari ini ya langsung kita main di event 2400 aja double chance kita langsung gaskan di 50 quick guys seluruhnya oh yang bertanya kita main di mana kita main di era terus slot busi, slot itu slot gacor solid jangan deru jaga dunia akhirat disini WD berapa pun pasti di bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya seluruh apa itu eventnya event bonus new member 500% ya seluruh ya caranya untuk mudah sekali kalian tinggal daftar dengan referral kita di bawah dan langsung gaskan aja debokan dulu 100.000 jika kalian sudah depo yuk langsung klaim aja ke live chat untuk klaim bonus new member khusus slot ya seluruh depo lima bonus 500 persen caranya mudah yuk langsung kasih aja untuk link gacornya saya semakin di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup tele di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet hari ini.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 hei dong game game ya. kita coba cari freeze dan di 2400 ratus ingat double change aktif biasa ingat itu kenapa pola kita mencari Kristen dan double change biasanya kita aktifernya ya lebih banyak double change aktif dibang double change aktif dan untuk change kita dapat freeze nya itu lebih gede jika double change diaktifkan katanya sih gitu cuma ya dalam konteksnya kita lihat dan saksikan bersama esol ya tuh tiga swift tiga lolipopu mantap nih kita dikasih 4 lolipop langsung cuy. yuk semoga meledak ledak mantap langsung di awal yuk kita lagi gas kencuk aduh doh, doh, doh, doh. belum ada pecah tuh kasih pecah dulu aduh nanggung semua tuh Pecahin dulu dong Pecahin dulu dong Pecahin dulu pecah kalau bawa kau tuh yuk mantap yuk anggur anjing nanggung lumayan lah ya hari nampil 13 yuk lagi dong enam kali lagi yuk tidig tiga kali lagi dua kali lagi aduh kali 50 lewat begitu saja bosku Anjing, anting anting beli kucing hidup dududu. Aduh tayang putih semua sekali tuh kali 50 tadi oh. lewat begitu saja bosku sangat-sangat-sangat membagongkan ya bos Aduh Airon ah, kasih kasih kasih le jipi jipi manismu, bit saya pasti gacung dong di sini. Pisang dulu mantap, waduh satu lagi bisa kali turun mantap kah? dua kali Kristen kita dapat budaya ya dulu ya, walaupun belum meledak-ledak mantap semoga yang ini bisa meledak meledak Kita lihat dan saksikan bersama ya selanjutnya yuk, kasus mulai main awal-awal yang bagus petang, petang, mantap dus, maka jadi mantap jj boleh turun anjing Duang kali cuma dua. Beru coba kali 50 nya turun lagi cu -cu -cu -cu. yo, yo, yo, yo, yo. Aduh, pisang dulu boleh anjing. Ya dulu lumayan ya slot ya. Ayo ayo ayo kasih kasih kasih pan tapi jadi hijau jadi pinggul tuh jadi bedu tuh. dua puluh malah lagi dong. Perkaliannya lagi, aduh lumayan lah ya. Empat kali 38 lumayan lima ratus ya. Lo dia senjata emosional lah. Ya. Emosional, aduh kita nikmati dulu senjata ya, ya, karena ya lagi babuk nanti tadi Brisbane pertama gak ada isi ini terus kedua lumayan berisi ya Oh kita dapat tambahan lagi dong yuk kasih kasih kasih pecah pecah lagi dong pecah pecah yang mantap lagi yuk bisa kali kita WD di atas juta aduh yuk naruh lumayan ya tuh tambah dulu walaupun pecah cuma sekali lu dong yo yo yo kasih kasih kasih lah jptb manismu yang manis ya siapa? siapa yang manis mana mana pecahnya cuma pecah sekali karena anjing juga. jeli biru mantap acuh nanggung masuk lumayan lah ya enam tujuh ya seluruh kita naik tujuh ratus ribuan lumayan lumayan lumayan main, main. kita coba puter puter lagi kita coba cari cari freeze lagi ya slot ya <tuh> ayo dong padu, rombet aja lah ya kita main aman dulu karena untuk profit lumayan juga tadi kan kita bawa merel 67.000. Kita udah profit 100% lebih sih sebenarnya. Makanya kita coba cari-cari aman-aman dulu ya. sudah ya sambil kita putar-putar dulu buat teman-teman semua, yu bantu like, comment subscribe-nya. Share share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini. Info slot hari ini, info slot gacor si dan hari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor sweet mana hari ini eh, RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor sweet mana hari ini ya seluruh buat eh, jadi buat teman-teman semua yuk bantu like comment subscribe-nya share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya seluruh ya dibantu ramakan kolom komentar biar saya lebih semangat lagi berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya, ya tetap dukung saya dengan day bantu like comment subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga boleh biar saya lebih semangat lagi berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini ya seluruh ya. Aduh-duh-duh sepertinya ini kesempatan WD yang saat saat, saat kita nantikan ya seluruh kita langsung kasihkan WD kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luasnya saya ya WD kan ya, selesai karena kesempatan WD tidak ada yang buat dulu selain kita memotongkan sebaik-baiknya kesempatan WD ya seluruh ya yulah langsung kasihkan WD kan saja ya, seluruh ya jadi saya VOC film ambil undur diri bye baik ya, seluruh salam jackpot semuanya ya, seluruh